Hidup manusia itu Ibarat kain putih yang dijemur Yang dibedakan satu persatu oleh pemiliknya Namun terkadang kain itu tertiup angin Dan jatuh ke tanah Terinjak Terlindas motor Terabaikan dan tidak seorang pun yang peduli. Kotor dan hina, kain gak bisa membersihkan dirinya sendiri hingga pemiliknya datang dan mengangkatnya kembali, mencelupkannya. Basuhnya, membuang semua kotorannya, membilasnya hingga bersih, dan membuatnya putih kembali.